Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya teman-teman. Nah di video kali ini saya akan berkeliling di Balai Kota Surakarta Bagaimana situasi Balai Kota Surakarta terkini di tanggal 31 Januari 2022 Atau satu hari sebelum perayaan Imlek Jangan nah, tuh di sekitar Balai Kota pasangi lampion dan aksesoris-aksesoris uh, lainnya. Nah ini seperti di belakang saya ada apa ya namanya lampion berbentuk harimau karena kan tahun ini siomacan itu. Di belakang sana itu adalah Balai Kota Surakarta. Main besar sih, dulu saya juga pernah upacara di sini. Waktu SD apa sampai ya, SD kayaknya. Hmm. Ini, aja, ini aja sore hari sudah ramai, apalagi kalau malam. Kemarin aja sampai masuk TV di sini mengundang keramaian. Makanya saya kesini sore hari aja biar nanti kalau malam misalnya rame tidak diusir hmm. Bagus kan Nah ini emang di screenshot Nih Kalau mau jadikan status ya di screenshot saja nih di pohon-pohonnya juga dipasangin lampion biar kesannya nanti kayak pohon ada angpaunya nih pohon-pohonnya dikasih lampion tuh sampai atas tuh nanti kalau malam tuh nyala nih mau sepi nih supaya saya perlihatkan 180 derajat dari atas dari bawah dari samping dari kiri dari kanan dari mana saja itu bagus kan, sinian artinya apa bisa tulis di kolom komentar ya. tahun ini adalah tahun baru Cina yang ke 2573. untuk ditunggu tunggu ya? Tugu lampu ya kayaknya. Tugu lampu diberikan uh, aksesoris, nggak tahu, saya coba saya ke sana. Ntar, nunggu speed dulu Tuh uh, Coba saya kesana Kayak menarik sih Oh, Iman Hartono Apa tuh? Kayaknya yang Sorry apa yang ngebuat gitu Ntar nah ini di jembatannya juga bagus loh, Eh, bagusan dua, dua tahun yang lalu, eh 2 dua tahun yang lalu, nih, oh ini jembatannya, lampian semua mantap lah, eh. Ini jangan dicontoh tapi ya enak apa-apalah, nye nyebrang ini. Wah oh, ini. ini bagus toh. So. Ada ribuan lampion. Untuk tahun ini sungainya tidak diberi lampian ya kalau tantan biasanya dikasih Lampion tapi khusus tahun ini tidak dikasih Lampion dulu nah bagus tuh. banyak loh Lampionnya ini di area tugu jam pasar gede ini jamnya ditarik oleh Lampion yang cukup banyak Itu. Nah, saya lihat dari samping sana, ujung depan. Nah, ini. ini. area pasar gede terjun Juga dikasih hiasan lampian per kiosnya. Nih. Nah, untuk kelnya eh, ya ya. Kelenteng maksudnya. Ha, kelentengnya di sana. Nah, kebiasaan nonton anime si Salah nyebut. Nah, itu kelentengnya. Saya lupa nama kelentengnya. Nanti saya tulis saja ini. Jadi Solo enggak salah ada 3 kelenteng. Satunya di Pasar Gede, terus di Cayudan dan satu lagi di dekat Stasiun Solo Balapan. Coba aja tuh, eh, apa tuh? Lampiannya lebih banyak, Lebih bagus ya, sayangnya ya kita aja sedikit. Mungkin ya biar enggak mengundang lebih banyak keramaian. Orang gini aja yang kesini juga banyak, loh. Kalau malam bisa puluhan ribu orang. Kemarin aja bilangnya di TV itu kecatat 30.000 ribu orang ke sini malam kemarin Malam satu maksudnya nah. Untuk area pasar tentunya itu dikasih lampion Ya kalau hari tonton dulu Nah di jalan ini juga dikasih lampion jalan urip Semarjo Terus jalan sana itu jalan apa lupa Nah, terus di sini juga dikasih. Nah, sekarang gara-gara pandemi ya gini jadinya. Cuman beberapa aja. Coba ini saya foto dululah. Eh, uh, ambulans. Wah, ini yang naik bis nih banyak nih. Kayaknya mau nonton ini lampiran juga. Nih. Saya ke sebelah kanan. Ini saya beli, Ini saya ke sebelah cross. Di sekitaran sini banyak yang jual, pernak-pernik uh, Imlek seperti mainan barongsai, trompet, terus apa lagi tuh. Makanan banyak, dan ini nyebrangnya 11 tahun. ayo nah, hai, ya, hai, hai, ramai ramai ramai Ini videonya saya stop dulu karena ini memang bobrok nih. Open kamera harusnya dikasih itulah, kasih mode, mode foto sambil ngevideo. Nah ini saya stop dulu. Oke. Nah ini videonya saya lan lanjutkan lagi. Coba saya kesini. Ternyata kalau siang juga bagus ya, enggak kalah bagusnya sama malam. Soalnya kalau siang tuh, ah, sore nih lebih tepatnya. Sore cahaya yang dipantulkan jadi nambah bagus nampinya. Jadi merahnya merah merata gitu. Kalau lampu kan merah putih, merahnya lebih ke putih. Ya coba saya balik ke sana. Ya, kenapa sih mobil-mobil kok di jalan sini? ini udah menduk banget nih saya harus cepet-cepet ulang kalau ya, iya gitulah kayak tadi kehujanan nah tuh, patungnya. itu patungnya nggak tahu patung apa yang tahu boleh jelaskan tuh. aduh ramai ramai itu uh, balai kota surakarta Ya, biasanya di sini juga kalau beberapa tahun lalu itu juga dikasih lampian-lampion. Sekarang enggak, <guluh> paling gara-gara covid. Ah, eh. oh, saya nyerah dulu. Ini ada rombongan stasiun. Nah. nah, itu dari SMPN 1 Pansi, Situ Situbondo dekat Kabupaten 8 kayaknya Dulu saya sakit tertutup ke Bali. Nah, ini ada kisah sini, Terobongan ketiga, oh, ada empat di sana, belakang. Nah, menurut sepi ini, stand foto. Oh, itu muter. Yes Nah, itu bisko 3. Nah, ini coba saya nyebrang. Harusnya kita di itu besok tiga, oh aja ketabrak. Stadionnya dulu saya juga di saat-saat seperti ini awal bulan apa bulan Februari lima hari ke Bali. Nah, habis itu beberapa minggu kemudian COVID datang ke Indonesia. Tapi itu stadion tahun 2020. Ya. Itulah teman-teman, sekian dulu video vlog saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya. Balai Kota Surakarta mantap. Kita orang foto-foto tuh. Lumayan cantik tuh. Wega, wega, wega.